Oke jadi ini dari Malaysia guys dan kuliah di UIN Universitas Islam Negeri Yogyakarta Kalau nggak salah gitu ya guys ya Nah, di sini guys, kalau kita biasa react dulu, itu orang Malaysia yang bertanya kepada orang-orang Indonesia yang kuliah di sana, dan sekarang orang Indonesia bertanya kepada orang Malaysia yang kuliah di Indonesia. Saya penasaran sekali bagaimana istilahnya jawabannya, apa yang dia alami seperti itu. Langsung saja guys, saya sudah penasaran. Kita play videonya. Let's go! Oke okay guys, ini daripada channel Dwi Putri channel. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe-nya ya. Terlebih dahulu untuk mereka. Supaya lebih giat lagi untuk membuat video guys. Let's go! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, okay, saya nak menebak, menerka lah. Kejap nih. Ah, mungkin... Kalau menurut saya, daripada penampilan daripada apa ya guys, pakaian juga menunjukkan macam mana istilahnya orang Malaysia, macam mana orang Indonesia macam tu. Kalau saya tengok yang dua di sini, yang dua di sini orang Indonesia, dan yang di sini adalah orang Malaysia guys. Kalau saya tengok sebab apa sebab gaya berbusananya ah, macam ni, ah, jilbab-jilbab macam ni dekat Malaysia dah dah biasa dah macam tu, dan face nya juga memang berbeza guys ya. Kalau saya tengok ya, macam tu lah, kalau salah maaf ya. Jom kita tengok lanjut guys. Kembali lagi di Youtube, di Channel. Bersama saya Iin, saya Ain. Baiklah teman-teman, kali ini kita akan cerita barang atau Q&A barang mahasiswa Indonesia asal Malaysia. Jadi untuk pertama silahkan perkenalan dulu nama, jurusan, fakultas, dan universitas. Dan nama saya, nama saya CDS video bagi. Uh, fakultas dari fakultas pemikiran Islam dan uh, jurusan uh, ilmu Al-Qur'an dan Tafsir. Wih, wow. uh, itulah guys ya, ilmu tafsir ilmu Al-Qur'an dan tafsir itu gila-gila banget asli Masya Allah lah. Uh, di dari Universiti, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Betul. Hai Islam. Halo, nama saya Naja Amira Bivira. Saya dari Bodi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kedidjaga Jakarta. Okay, <laughs> jadi mereka ini mahasiswa asal Malaysia ya teman-teman juga ambil jurusan agama di UIN. Iya. Yeah. Nah, terus mau tanya nih pertanyaan yang pertama, apa alasan kalian berdua ambil jurusan agama? Kalau saya lah, menurut saya sendiri Soalnya kalau di Malaysia tu hmm. uh, Kalau kamu tak ambil SM SMA Sekolah menengah Agama Kamu juga bisa melanjutkan kuliah Di universitas yang berkaitan uh, Apa tu? berkaitan agama karena kamu nggak punya basis ya. Oke, oh. okay. ini baru pertama kali saya tahu guys. Ternyata di sana itu ada SMA sekolah menengah agama seperti itu di Malaysia guys. Kalau kita tidak sekolah di sana, maka mau masuk ke jurusan agama itu agak susah katanya seperti itu. Tapi kalau di Indonesia mudah-mudah saja ya. Ibu. Jadi saya itu. Uh, di sini saya ditawarkan ada kursus sementara di Malaysia sebelum dihantar ke Indonesia jadi yeah. di sana saya dapat peluang untuk belajar agama. Soalnya se sebelum ni saya tak tak mengambil SPM agama, jadi oh. ya. susah kalau di Indonesia jadi kayak kalau di Indonesia kayak man madrasah aliyah gitu kan yeah. jadi punya basic dulu agama terus lanjut ke uin tapi kalau di Indonesia sendiri bisa sih yang sekolahnya sma umum bisa langsung lanjut ke universitas agama mm -hmm. kalau Iya, ya. kalau di Indonesia seperti itu Jadi lebih mudah seperti itu Tidak sulit seperti itu Tidak disusahkan seperti itu Jadi harus memang kalau di Malaysia ya Saya lihat tadi harus masuk ke SMA Sekolah menengah Agama yang khusus Seperti itu baru boleh masuk ke Universitas Agama Sedangkan kalau di Indonesia sendiri guys ya Kita umum aja udah bisa gitu Malaysia memang sulit kalau Aisyah juga sama? Uh, kalau saya, saya dulu SMA-nya dari SMA agama jadi, ah. uh, jadi terus lah, terus ambil agama uh, Habis uh, selanjutnya, uh, uh, selanjutnya. Hmm. Oke, okay. selanjutnya kenapa Indonesia. pilih di UIN? Dari banyaknya universitas A yang di Jogja gitu, kan? ada UGM? M ada itu, Islam kalau UGM pasti kan? <laughs> UGM itu terkenal banget yeah. Kalau saya lah, kalau yeah. kami tuh khusus di Malaysia tuh mengkhususkan penghantaran ke UIN. Jadi uh, ada banyaklah sebelumnya student dihantar ke UIN Bandung, uh, UIN Surabaya. macam UIN yeah. Yeah. Yeah. Tapi kali ini fokusnya ke UIN, UIN Jogja. Ya. Oh. Yeah. Kami sama, sama. Hmm, Jadi betul. jawapannya lebih kurang sama <laughs> juga. Oh yeah, yeah, yeah. Oke okay, di Malaysia itu ada berarti guys kayak ini ya guys ya Ujian khusus gitu untuk masuk ke Universitas Islam Negeri yang ada di Indonesia seperti itu Oke okay, berarti banyak juga ya teman-teman yang dari Malaysia, tapi nggak di Jogja juga kan? Ada yang ke Winn, Bandung. program itu tahun-tahun ke depan, ke tahun, -tahun, oh, tahun, tahun kemarin. Oh. Tapi tahun-tahun ini lebih khususnya di Jogja. Jogja. Oh, beda-beda. Kenapa Jogja. Jogja. kalian mau juga ke Jogja gitu? Nggak ke Bandung Jakarta. atau Jakarta? Winn, Jakarta kan juga ada yang terbaik juga. Oh, itu tergantung sama pengurusan Pengurusannya kami juga. Oh, iya. Ya, tapi sebelumnya, kalian udah dikasih gambaran, Jogja itu kayak gimana? Atau nah, belum? Sudah. Hmm. sudah dikasih penjelasan AC untuk briefing? Gimana suasana Jogja? Iya, yeah. ah. Suasana UIN juga, yeah. berarti informasi UIN itu dapatnya dari institusi. Iya, iya, berarti Yang oh, untuk pembelajaran sebelum masuk ke UIN itu sekitar berapa lama? Setahun hmm. ada? Setahun, Setahun ya? ya? Khusus Setahun. kepada pengajian Islam dan um, pengajian awal, eh, pendahuluan untuk bahasa Arab oh, Berarti bahasa Arab sama ilmu-ilmu agama Islam ya. yang basic lainnya? Iya, basic-basic oh, okay. Nanti berarti setelah ikut tesnya baru memilih jurusan mana yang ingin diambil yeah. Oke, okay. oh, okay. kita kan sudah bahas tentang mengapa mereka masuk di UIN dan alasan-alasannya nah terus ini udah mau semester 2 udah kurang lebih enam bulan belajar di UIN ya yeah. apa hal negatif positif yang sudah didapatkan <laughs> yang kurang lah dari UIN tuh atau yang, yang menghambat yang pembelajaran yang di UIN. sesuai expect dan hal yang menyenangkan di UIN hal yang menyenangkan nah yeah. uh, kalau saya itu banyak sih hal yang menyenangkan itu soalnya temen temannya juga ramah ramah-ramah dan uh, saya itu tertarik sih, sama Uwin, sama teman-teman di Jogja, cuman satu aja yang saya kurang sebesi, uh, asap rokok oh Itu ya wow. terlalu banyak Enggak rokok, ]us. jadi saya sendiri kadang-kadang okay. gak bisa Gini guys, perbedaannya asap, asap rokok, karena mungkin ya kalau kita tahu kita react uh, yang di Malaysia Malaysia seperti itu Mereka itu memang dilarang untuk merokok seperti itu, mau di kawasan uh, yang ramai seperti itu yes, ya guys ya kalau di Indonesia ya udah, anak kampus ya udah. bernafas dengan baik. ya negara <laughs> <saya juga. laughs> ya. Kalau di Malaysia nah, merokok terang. di tempat-tempat awam itu bisa dikenakan sanksi. Oh, oh jadi ada ya. tempat khusus untuk merokok. Tempat merokok tuh harusnya di tempat yang enggak ada orang, ha. nggak mengganggu kenyamanan oh. orang lain. Kalau di sini udah ada, udah yeah. ada larangan no smoking tapi masih tetap ngerokok. Yeah. <laughs> Itulah bedanya. Larangan di sini untuk dilanggar. Iya yeah, benar-benar. Oh. <laughs> uh. <laughs> uh. Kalau Aisyah sendiri? Uh, kalau saya uh, memang suka sama suasana Ui karena kan yeah. uh, yeah. uh, saya nggak, kalau saya mulai-mulai masukkan saya nggak tahu banget bahasa Indonesia walaupun yeah. sering lihat sinetron yeah. tapi yeah. ekspektasi saya enggak sama seperti yang ya, benar, di, benar. di sinetron. Hmm. Misalnya, uh, bila saya cuba omong-omong um -um -um Indonesia itu kan uh, kaya-kaya kok enggak, pede. enggak enggak pede, yeah. ya? <laughs> enggak enggak becus ketara ahli. Yeah. Ah. Yeah. <laughs> Jadi bila uh, anak sebelah kawan juga memahami yeah. mereka um, yeah. sangat-sangat oh. friendly yeah. um. <laughs> <laughs> juga bisa memahami juga. Oh, juga yeah. bisa memahami. Yeah. Mungkin kerana juga kita sering nonton event kali <laughs> ya. ya juga, uh, <laughs> yeah, sama -sama. Yeah. Benar-benar juga sih. Uh, sebenarnya antara di Malaysia maupun di Indonesia gitu guys. Kalau di Indonesia kita bisa menonton Upinipin dan juga film-film lainnya seperti itu, ya kan. Sedangkan kalau di Malaysia mungkin mereka menonton sinetron itu. Uh, jadi agak-agak sinkron gitu ya. Bahasa ya, Melayu kan? Ya itu karena Melayu ada yang mendahului. <laughs> <laughs> jadi kita juga mendengar itu kayak oh langsung ngerti oh, apa -apa. Apa -apa. Jadi sebelas dua belas aja kan bahasanya melayu sama indo terus untuk yang negatifnya mungkin kurang uh, penjelasan dosen pakai bahasa indonesia jadi menghambat pembelajaran itu ada hmm. pernah nggak? Oh, kalau setakat ini uh, yang hmm. apa yang saya kurang lah. tapi enggak lah mengganggu banget hmm. cuma kadang-kadang uh, saya lihat uh, apa orang-orang uh, ngomong Indonesianya, misalnya oh, pantas sekali ya no, kan mereka orang Indonesia ini saya saya pun angguk-angguk saja <laughs> tapi uh, tapi kena itulah orang Indonesia kan dia ya, ramah kan yeah. jadi mereka oh baik saya nggak oh, paham saya tanya oh, oh okey pak jadi yeah. ada pro yang selimut ikatan oh iya iya yeah, yeah, yeah. Jadi kalau nggak paham tanya aja ya uh, nanti mereka jelas Biasanya kan orang Indonesia kalau ngomong terlalu cepat. Yeah, nah, iya Kami yang kan masih masih, masih mentranslate. Nah. Oh, <laughs> Oke okay. bagus sih. Nah terus apa harapan kalian kedepannya selama kuliah di UIN? Ini last question harapan kamu semoga mungkin pembelajarannya lancar yeah. iya gitu. oh, uh, sebagai apa uh, mahasiswa sebagai penegara negara asing iya yeah. <laughs> jadi saya berharap supaya saya diberi pemahaman <laughs> supaya dapat memahami bahasa bahasa Indonesia dan okay. dosen yang apa uh, men explain segala macam uh, permatakuliahan ya, uh, pe jadi itu harapan saya dan harapan saya yang lain juga supaya dapat mempraktikkan apa yang saya pelajari di Indonesia dengan orang-orang yang yang ada di tanah air ini. Nah, uh, ya yeah, benar. Okay, Nadia. Kalau saya saya ingin mengembangkan potensi-potensi saya sementara saya belajar di Indonesia soalnya. Uh, banyak yang bisa saya terokai, bisa saya ceburi di sini Dan saya juga ingin mengambil kebaikan-kebaikan yang ada di Indonesia Dan saya praktekkan di Malaysia Misalnya uh, bagaimana cara sosialisasi uh, Ya, yeah. yeah. yeah. <laughs> bagaimana Gitu, nanti saya akan praktekkan di Malaysia Berarti kalau untuk orang-orang itu masih ramahan orang Hindu daripada orang Malay tahu sama aja? Soalnya saya itu orangnya malu-malu sih, tapi Saya punya teman, dia paksa saya untuk jadi rumah Oh bener Iya, sini, Dia memang harus seperti itu Biar dapat teman Soalnya juga orang Indonesia itu Kalau kamu pendiam gitu, kalau kamu pendiam Orang itu langsung deketin tanya-tanya Banyak tanya-tanya Akan ngajak ngobrol-ngobrol soalan nah. betul B2B saya pun eh running kepala nak jawab. SKSD istilahnya. Ya soal SKSD kenal, betul. SKSD dekat. SKSD. Tapi itu sih yang buat orang asing mungkin atau WNA itu mereka jadi nyaman. nyaman. Hmm. Jadi baik punya teman yeah. yeah. dan orang asing juga gitu kan. Enggak yeah. seperti itu. Nah itulah teman-teman sedikit cerita dari teman-teman kita yang dari Malaysia, pengalaman mereka kuliah di UIN Sunan Jaga, Yogyakarta. Nah, Jangan, lupa masuk UIN. Jangan lupa masuk UIN Tahun ini akan dibuka sudah pendaftaran mahasiswa baru yeah. Dan kita akan jadi cutting Persiapkan <laughs> diri kalian guys ini, Jadi di UIN ini bukan hanya menerima mahasiswa Indonesia Tapi menerima dari mahasiswa seluruh negara Yang yeah. penting nilainya mencukupi <laughs> Dan bisa lolos di UIN Ya yeah, benar. Jadi siapkan mental juga ya guys Karena kuliah di Indonesia jauh dari negara kalian itu harus mener... harus Maaf? harus menyiapkan segala hal utamanya mental harus berani kuliah sendiri jauh dari tanah ya teman-teman asli negara kita Oke okay, segitu saja cerita dari kita semua cukup sekian dan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke okay guys sudah selesai videonya dan itulah tadi ya Kuena bersama mahasiswa WNI Jogjakarta asal Malaysia ternyata seperti itu ya guys ya ketika ditanya ya kan ramah mana antara orang Malaysia dan juga orang-orang di Indonesia seperti itu kalau saya kira sih ada plus minusnya setiap negara tapi ya kan kalau kita bertemu dengan orang yang ramah pasti akan mendapatkan uh, keramahan seperti itu tapi kalau kita bertemu dengan orang yang tidak ramah ya pasti sama aja seperti itu guys. Ya, itu kesimpulan saya sih tapi kesimpulan teman-teman silahkan komen di bawah ya dan Masya Allah sangat bagus sekali ya uh, konten seperti ini maksudnya adalah kita bisa tahu gitu bagaimana perasaan orang Malaysia ataupun anak muda Malaysia yang kuliah di Yogyakarta ini guys win Jogja ini adik saya juga pernah kuliah di sana dan sekarang sudah lulus ya dan masya allah sangat-sangat bagus sekali ya semoga adik-adik ini semua nih ya kan uh, sukses dan juga cita-citanya tercapai ya setiap urusannya dan setiap istilahnya yang diinginkan uh, dikabulkan oleh allah ta'ala mendapatkan ilmu yang bermanfaat ilmu yang baik ya dan juga bisa dipraktekkan dan diterapkan nanti di Malaysia ketika pulang. Amin, amin. Ya robbal Alamin. Oke, itu saja video kali ini, guys. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe-nya buat teman-teman semua. Kepada channel Dwi Putri Channel. Linknya ada di deskripsi, ya, guys. ya. Support dan subscribe serta tonton video-videonya, guys. Oke, itu saja video kali ini. Terima kasih apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.